Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapak surga. mengalir kasih dari Terima kasih. Membuat Mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, memenuhi hidupku Thank you.